Baiklah para sobat semua Untuk langkah pertama dalam pembuatan tralis jendela ini Karena saya akan membuat model tralis seperti ini Jadi langkah pertamanya kita membuat polanya terlebih dahulu Di atas seng atau di atas triplek bisa sobat jadi polanya ini sudah harus disesuaikan dengan ukuran yang benar-benar asli. Jadi kita pastikan agar si model tralis, desain tralis sesuai dengan yang ada di katalognya. Dan untuk behelnya kita bending mengikuti garis ini garis semalan untuk proses pembendingannya sendiri tidak saya buat video karena mengingat durasinya yang terlalu panjang sobat nah, seperti, ini. seperti ini sobat semua. Jadi seperti ini sobat. Baiklah para sobat, ikuti saja proses pembuatannya. Semoga video ini bermanfaat untuk sobat semua. If Focused on my own way With well, never looking back To those bullets and fear There was nothing I could do There was nothing you said That could make me realize I'm much less Looking back to this world left fear There was nothing I could do There was nothing you said That could make me realize How much lucky I was To the of reach of the fire Was not aware of the time now But when I stopped to see those I'd be here for help